Itu itu ada yang bawaan, Itu beda, Ini ada yang apa apa yang kalian tahu siapa yang tahu di anak itu uh yeah, Think me. Take a look. He talked to him, Any of his friends. So, it saw so him eating there. He might Historia itu the song semuanya Hai, ekspotasinya dalam program yang kakak Bu. Ya, Esinggrisnya sangat menyenangkan, bermanfaat. Amin. Kegiatan ya, belajar bahasa Inggrisnya seru, apalagi ditambah kakak bisa menyelipkan game di akhir. Pelajaran itu juga kayak membuat kami termotivasi dan bersemangat. Hmm, Karena kadang-kadangnya menyenangkan. Sudah berkata, hmm, hari ini ya. satuannya <lightning> <you> Sambat berataan. <choropteria> sudah meluangkan waktunya untuk di sini untuk mengerti di sini dan teman-temannya juga terus <tuk> sudah ginta lagi tidak sudah naiknya <tuk> hey, lagi pembelajaran ini sedikit mengulang dari teman-teman sebelumnya yang pada itunya mungkin sama keseruan yang didapatkan walaupun kadang ada beberapa materi yang sulit dipahami terutup bagi adik-adik yang masih di apa sekolah sekolah dasar atau sekarang aduh karena nah uh, selebihnya ya, menyenangkan ya karena di di akhir juga diselipkan game seperti apa yang tadi disebutkan teman-teman tadi setelah itu uh, <tik> uh, apa kan pesan ah, iya, pesannya ini disampaikan tuh ya uh, terus berkarya di manapun dan bagaimanapun keadaannya uh, seperti sekarang di situasi pandemi seperti ini bakat di sini bersama kami itu. Nah, terus semangat, jangan berhenti untuk berkarya dan sekarang dan seterusnya. Itu aja sih. Oh. oh. oh. hebat, beautiful. Hmm, kalau selama Kakak ngajar sih selalu ada game-game-nya juga, soalnya ada hadiahnya, tapi kebanyakan sih biasanya hadiahnya aja teman-teman. Saru. Oh. Masih ganjur deh Kalau Apa? Apa? Apa bisa jadi kayak menanti-nanti pelajaran kakak Kayak ternah ada permainannya, ada gamesnya, ada hadiahnya juga Kedepannya mungkin kadang-kadang kakak mungkin kurang-kurang tegas untuk saya menengahi buat teman-teman yang mungkin kadang ada yang Mungkin berbicara saat pagi pelajaran gitu, jadi lebih tegas sih. belajar sih Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak, daninya, dan teman-teman yang telah banyak membantu adik-adik di sini, terutama untuk masa pandemi sekarang karena anak-anak sekarang kan mungkin belajarnya secara online jadi mungkin untuk pembelajaran bahasa Inggris mungkin agak kurang gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak dan teman-teman yang ada. Nama-sama, relasi gitu. Sama kali Bantu, gitu. Ya, gitu, gitu. E, Ada pengalamannya gitu. Nanti buat ke depannya bagaimana saat mencoba turun lapangan sekarang.